serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbarunya seputar idola kita Gugup pertama dan kekabaran pertama, persahabat ya di sini ada momen yang membuat kita semakin bangga terhadap plastik kejuara. Perhatikan baik-baik yang -baik pertama ini. Perhatikan dedek ya persahabat ya. Tentunya perhatian banget sama ibu dan kakak bilar nih luar biasa. Perhatikan di situ tentunya menggandeng kakak bilar nih persahabat ya dan selanjutnya ini yang dilakukan oleh dedek lasti terhadap ibu rosmala dewi Duh, Masya Allah bangga persahabat ya Dedek Lesti langsung membantu Membawakan barang Yang dibawa oleh Ibu Rosmala Dewi Persahabat ya Masya Allah Tentunya suka banget Dengan postingan ini Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan hubungan Antara dedek dan mertua Selalu harmonis Selalu tentunya membuat kita bangga Dan unggahan tersebut pun direpost kembali oleh akun Sabarating underscore Lestlar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah suka banget lihat pemandangan ini Gak heran kalau papa dan ibu begitu sayang sama anak baik ini Wow luar biasa banget persahabat ya Pantas saja papa Daniel, ibu Respa Dewi sangat suka dan sangat sayang banget sama Lesti Kejora Ternyata tentunya dari Lesti sifatnya sangat luar biasa Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans salah satunya dari akun Instagram Rati Lasandara mengatakan perhatian-perhatian kecil seperti itu yang sangat jarang kita dapatkan Meski perhatiannya kecil tapi maknanya besar sekali Wow Masya Allah bangga persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari aku Nur.Lina Kakak cari istri yang akan mencintai keluarganya Alhamdulillah Kesayanganku Lesti Kejora begitu cinta dan sayang sama kedua orang tua kakak pada zamannya Masya Allah banget yang luar biasa nih Ini adalah momen pada zamannya Yang membuat kita semakin penasaran Ingin mencari cidukan-cidukan manja dari idola kita ini persahabat ya Dan Alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan, kebanggaan sekaligus dari Lesti Kejora Yang selalu sayang terhadap mertua Wow Masya Allah banget yang luar biasa Ini patut dicontoh dan tentunya Mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi Untuk kita semua Momen berikutnya Perhatikan juga persahabatnya Selain perhatian kecil yang dilakukan oleh Lesti Kejiora dedek juga persahabatnya Ini menunjukkan Tentu kebanggaan juga Untuk kita semua para fans ya. adab cium tangan Yang mana dedek Lesti mempraktekannya Yang sangat luar biasa Dari sunnah rasul Persahabatnya perhatikan Bukan hanya mencium dari tentunya punggung tangannya aja persahabat ya tetapi tentu di dalam, tangan, di dalam tangan telapak tangan ini dicium juga persahabat ya. Ini yang membuat kita semakin bangga terhadap lesik kejorat perhatikan yang dilakukan oleh dedek lesik saat cium tangan ibunda dan cium tangan suami tercinta. Masya Allah, luar biasa bangga persahabat ya Ternyata Lesti Kejorang ngerti dan paham banget persahabat ya Tentunya dengan tentang Sunnah Rasul Diunggah kembali postingan ini oleh aku putihan putih Raskor Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah, ternyata dedek itu ngerti banget Sunnah Rasul dan menerapkannya Kok jadi terharu ya, pastinya terharu bahagia Dan suatu kebanggaan untuk kita semua Dan kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan yang sangat positif diberikan dari akun Instagram Ningsih Nurhati. Dede tahu dan gak sebatas tahu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Tanpa gembar-gembor Dan gak pernah mau mengusik orang-orang Yang tidak menjamin sunnah Gak seperti orang lain yang sok tahu Lalu tiba-tiba merasa dia pemilik Syurga menyerahkan orang lain Dan menuduh yang gak enggak pernah Dia gak tahu apa-apa Tentang hal yang sebenarnya Dan itu beda, spesial Makanya banyak yang sayang, banyak pula yang iri Itulah persambat idola kita Yang selalu memberikan Contoh-contoh baik untuk semua orang Dan berikutnya juga persahabat ya Selain dari idolanya Yang selalu memberikan kebahagiaan Yang selalu memberikan contoh baik Dan tentu fansnya juga persahabat ya Leslar Lovers tentunya ini bersatu Untuk renovasi masjid yang rusak persahabat ya Masya Allah suatu kebanggaan dan kebahagiaan juga yang kita dapatkan Kabar baik kita dapatkan juga Leslar Lovers bangun masjid di Pelosok nih Masya Allah Yuk kita kompak untuk bernarasi Tentunya mudah-mudahan selalu memberikan kebaikan Dan selalu menjadi contoh baik sebagai fans base yang luar biasa dari Leslar Lovers Berikutnya persahabat sahabat kita lihat juga Ini info bahagia yang kita dapatkan besok nih Akan hadir di Indosiar Leslar belakang Dicatat jamnya jam 20.30 Hari Senin tanggal 4 Oktober tepatnya besok malam di Indosiar, Dedek Lasti dan Kakak Bilar akan menjauh semua kontroversi yang tentunya lagi heboh di jagad maya persahabat ya. Yuk kompak mudah-mudahan tidak Elasti dan kakak Bilar Ini selalu dimudahkan dan selalu diberikan Kelancaran, amin Dan berikutnya juga persahabat kita lihat Ada sebuah unggahan Yang mana ini diunggah oleh akun Leslar Anskersik persahabatnya meripas kembali postingan Kak Kesya Ratuliu ya Yang mana mengunggah sebuah postingan juga nih Kalimat di GS pribadinya Semangat untuk semua orang yang lagi dizolimin Sama orang lain ya Masya Allah Lagi naik-dinaikkan terus derajatnya sama Allah Dan dihapus dosa-dosanya Dan juga dikabulkan doa-doanya Dan kita lihat ada komentar dari Kak Kesya di situ mengatakan semangat ya cantik Jangan dengerin satu kata pun dari orang yang benci Sama kamu fokus untuk si baby biar tumbuh kembang sempurna Cantik seperti ibunya Ganteng seperti ayahnya Masya Allah banget ini komentar Di pentingan Lesti di persahabat ya Terima kasih Untuk Kak Esya yang selalu mensupport Yang selalu mendoakan terbaik untuk idola kita Lesti dan Bilar mudah-mudahan semua doa baiknya diijabah dan mudah-mudahan Dedek dan kakak Mila selalu diberikan kebahagiaan dan kesabaran berikutnya juga persahabat ya ada info dari Dedek Lasy Kejora ini diunggah semalam di akun pribadinya ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Ibu hamil wajib nonton ini Kata Dede Lesti ya. Tim Leslar mau uang 50 juta Buruan follow Da beauty karena ada giveaway 50 juta Buat 50 orang pemenang Buruan serbu follow follow follow Katanya itu persahabat ya 50 juta nih bakal dikasih ya hadiah banget nih yang beruntung bersabat 50 orang pemenang dari WBOT ya. wajib di follow kata Dedek Lesti Mudah-mudahan bahagia dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kita Masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya